Selamat datang di Galeri Indonesia Kaya Siang hari ini bersama akan kita saksikan Sebuah pertunjukan yang jenaka Wayang cepot, si cepot calakan Oleh pojok si cepot Selamat menyaksikan Cinta Budaya, Cinta Indonesia Sambil rempel, godongnya samia, rempel, rempel pang pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan kersen. I love you jarum foundation. Ikan hiu makan pepaya. I love you galeri Indonesia kaya. Saya nyari nyari galeri Indonesia kaya. Katanya kata kata teh. Rika alamatnya itu di West Mall Saya nanya di mana itu West Mall Saya nanya itu di Mampang Prapatan Itu ke West Mall berapa kilo lagi Tukang Ojek Ke West Mall berapa kilo lagi dari Mampang Prapatan Eh ojeknya jawabnya kurang ajar Maaf cepot ke West Mall kagak di kilo Tapi di letter Gila, emangnya gue mau ngantri raskin Nih, muka gue sampai merah gini Gara-gara kan, kan? naik ojek, jatuh dari ojek Di mana itu, Saya itu kan naik ojek mau ojek, tolong anterin saya ke West Mall Silahkan naik kuat Memegangin yang kuat, katanya Saya naik ojek Tangan megangin kuat Eh, motor berangkat Gedubrak Gue jatuh Jatuh Ya meganginnya salah malah ke tiang listrik. Harusnya megangin kemana? Kepinggang ojek. Gua harus meluk ojek. Enak aja emang gua cowok apa-apaan. Udah tahu istri saya di kampung itu cemburuan. Jangankan saya meluk tukang ojek. Kemarin meluk Epi marah dia. Iya eh tukang ojek ulahnya bukan main mentang-mentang si cepot orang kampung si cepot orang bodoh yang bodoh makin dibodohin seharusnya yang bodoh dikasih tahu biar pinter betul gitu kan iya udah sepakat dari mampang perapatan ke Wesmo. udah sepakat seratus ribu ojek tekan. ongkos ojek nyampe ke Wesmo saya bayar 50000 eh ojeknya Marah Kenapa marah Perjanjian Rp100.000 Saya bayar Rp50.000 Ojeknya yang bodoh Ojek yang bodoh Kenapa ojeknya ikut Naik motor Jadi kan bayarnya berdua Dibagi dua dong kalau pengen dibayar pul 100 ribu, iya. ojeknya jangan ikut naik. Tapi... Numpak angkot. <tuzuk> <tuzuk> <tuzuk> iya. Mentang-mentang <tuzuk> si cepet orang bodoh. Tadinya gue itu mau naik bis. bis kan? Cuma yang lewat busway tingkat itu. Aik, bus tingkat, kan? Iya, bis tingkat. Wey, kiri. Saya naik kata konektur ke atas, pot. Aik. gua pas di atas, saya kaget. Aik, saya turun lagi. Aik, Sorry, bos. Saya nggak jadi ikut kenapa di atas nggak ada supirnya ah. takut nabrak ah. <laughs> kota kota Jakarta habis kebanjiran ya iya kiriman dari Bogor itu saya bilang ke orang Bogor kali-kali dong ngirimnya rambutan salak ngapain ngirim banjir yang menyebabkan banjir itu kan diantaranya sampah di kan? kita itu kurang sadar akan kebersihan, buang sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. yang akhirnya juga jadi pendangkalan sungai. Betul, kan? Ya, iya. jadi yang menyebabkan banjir itu adalah Sampai. air. Nah, kamu itu kok orangnya bodoh-bodoh pinter ya? Yang menyebabkan banjir itu air. Walaupun sampah numpuk, kalau nggak ada air nggak akan banjir. Iya, betul iya Makanya kemarin ada hujan es tuh di Bandung. Wah, banyak genting yang pecah. Pas udah beres hujan es, terakhir kedung. Saya lihat ke belakang rumah. Eh, kulkasnya jatuh. Ah. <laughs> Saya juga kan dari Bandung ke Jakarta itu naik motor sebetulnya. Motor iya, cuma motornya mogok di Cawang. Saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku sebelum saya nyampe ke Jakarta, tolong jangan hujan. Eh, baru saja nyampe Karawang, udah hujan besar. Saya bilang, ya Allah, Allah kok kagak tahu Jakarta ya. <tik> Itu namanya suudon kepada yang Maha Kuasa. Tidak diperbolehkan itu. Saya itu main ke Jakarta sengaja survei. Cepet kan mau nyalon jadi wali kota Jakarta. Emang nggak boleh. Nggak boleh orang kampung nyalon jadi wali kota. Kalau milih pemimpin itu bukan yang mau, bukan yang nggak mau, tapi yang siap. Begitu dong. Tapi saya udah ngobrol sama Bapak Jokowi, Pak, eh, bagaimana caranya kalau pingin jadi wali kota? Wah, harus bisa ngejawab dulu teka-teki, Pak. Teka-teki apa ya, Pak? Apa bedanya milih jeruk sama milih wali kota? Wah, tuh, ini pertanyaan tauhid nih. Ini masalah politik nih. Apa bedanya milih wali kota sama milih jeruk? Saya bingung kata saya milih jeruk itu di kilo, milih wali kota dicoblos salah katanya ternyata jawaban yang benar itu Bagaimana? kalau milih wali kota bisa sambil makan jeruk Gimana? tapi milih jeruk tidak bisa sambil makan wali kota <_an> <_an> <_an> eh. ya yeah, begini-begini si cepot kan kuliah di UGM, oh, UGM kan? Universitas Gajah Mada ya, betul. tapi nggak keburu di wisuda ya gajahnya keburu ngamuk <San> <San> sebetulnya ya sejujurnya sih um. saya malu ngomong masalah kuliah malu? saya itu kuliah dulu itu berpindah-pindah tempat um. jadi kuliah saya itu nomaden nomaden, gitu ya. nomaden dan nomani um. <San> <yang dimana> <San> <San> saya kuliah di undip, Apa undip? universitas di ponegoro kagak oh, gitu. lulus, Kaga lulus. Um. <San> pindah, pindah ke unpad Tahun pad. Tahu unpad Universitas Pangeran Diponegoro masih di Unpad saya tidak tamat pindah lagi ke UPI Universitas Pangeran Diponegoro di UPI saya tidak tamat pindah ke itb Institut tetangganya Bapak Pangeran Diponegoro tidak tamat Pindah ke Jakarta ke UI. Universitas ibunya Pangeran oh, di Diponegoro. Dari UI saya tidak tamat juga. Pindah ke Kampung Rambutan. nyaloan bus. Ya begitulah ruginya jadi orang bodoh. Saya SMP pun tidak tamat. Makanya ya bersedihlah begini. SMP saja tidak tamat kelas 2 saya udah dikeluarin guru gara-gara ngebohong udah iya begitulah pergaulan biasa masih kecil udah ngerokok eh, saya ngerokok ngebohong ke guru bu mau pipis silakan ke toilet katanya padahal gue di toilet ngerokok wah kan berasap tuh ke genting wah iya gu gurunya nyusul pot lagi ngapain kok lama banget lagi pipis bu kenapa pipis berasap Ya pipisnya kan masih anget ah. <laughs> aduh eh, Saya itu pengalaman kelas 5, kagak naik ke kelas 5 itu Kenapa kan? Heh? Kenapa gak naik ke kelas 5? Gak naik ke kelas 5, saya sakit hati Sakitnya di sini, di dalam hatiku Sakitnya di sini, di dalam hatiku Sakit banget Nggak naik ke kelas 5 disebut Apa? bodoh dan pinter saya de te. oh, pipin tersema nilai 100 terus matematika 20 oh, IPS 30 oh, bahasa 40 oh. bahasa Inggris 10 <tuk> dijumlahin jumlah ini 100 kalau kurang nyuri punya si Ma 20 jadi 120 Iya disebut bodoh kan pinter disebut malas saya rajin Orang lain hari Minggu libur, saya mah sekolah. Kapan liburnya, kan? eh? Kapan liburnya? Saya mah liburnya Senin sampai Sabtu. Ah, <laughs> iya. Disebut tidak rajin, saya mah rajin. rajin gimana, kan? Kalau bagian piket kelas. Wah, di kelas itu bukan hanya sampah yang bersih. Ah, papan tulis, meja, kursi bersih saya jual. Ah. <laughs> Kenapa saya tidak naik ke kelas 5? Karena saya baru kelas 2. Jadi harus naik ke kelas 3 dulu. Makanya buat semuanya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jangan kayak si cepot. Yang SD juga kagak tamat. Iya, karena sumber daya alam di Indonesia ini sungguh menakjubkan. Sangat kaya. Dengan adanya sumber daya alam yang kaya di Indonesia ini, harus diimbangi oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, dan siap bersaing di era perdagangan bebas. Sekarang itu kan demam batu akik. Waduh, orang lain demam berdarah, ini demam batu akik. Iya, pancawarna bacan ada kalimaya. kalimaya kalimaya kalimaya ya Athena. oh, oh kalimera itu oh beda sudah diganti nah saya nemu batu batu bahan saya hamplas biar mengkilap eh pas dijilat asin ternyata bukan batu upil aduh loh Siapa itu yang datang? Tuh, ada siapa yang datang? aduh, ada orang main ke galeri Indonesia kayak kagak pakai baju, malu-maluin. Uh -huh. Aduh, aduh, apa, apa, apa, apa, apa? Pak. jajan. Kamu jajan mulu. Hari ini aja kamu udah habis 40 juta. Jajan apa, Mang? Jajan sehari habis 40 juta? Beli ayam bakar dibakar sama warung-warungnya. Oh. Padahal pakai baju dong. Is ini kan jaket kulit asli. Emang apa cara membedakan kulit asli atau bukan? Kalau digigit nyamuk bentol itu asli kulitnya. <laughs> Aduh, lucu ini. Ha? Mbak Apa? Apa? Jajan jajan jajan jajan nyayan. Yee, bokeh, bokeh, bokeh, bokeh. Nggak boke. punya duit. Nyuri dulu dong. Eish. Walaupun tidak pakai baju, tetap iman dan takwa dijaga. Daripada nyuri, lebih baik nyopet. Sama aja atau nyuri sama nyopet, mah. <laughs> Adek siapa namanya? Saya tidak mau kenalan, maunya jajan. Eh, iya, nanti sama Mang Cepot dikasih. Mang Cepot dari lembur bawa makanan, bawa uang yang banyak. Iya, nanti Mang Cepot kasih gopek. Gope itu berapa, bapak? Eh? Gope itu berapa? Kurang tahu. <tuk> Ning nong aja lah. Ning nong berapa? Gope berapa? Gope mah lima ratus. Ning nong mah enam ratus. ini anak kecil kecil udah ada bakat jadi tukang tipu nih. Iya makanya usia usia sekolah itu kan usia pendidikan kecil sekarang ada itu namanya puan itu paud paud oh iya paud iya ada kober ada juga TK apa TK? tukang kerupuk taman kanak-kanak ada SD apa SD? sekolah doyong sekolah dasar bapak itu orang gila bapak ada siapa namanya? Ada siapa namanya? Kasih tahu nggak ya? Oh, jadi gue harus bilang wow gitu. Lammi menun wow, lamalip Itu mau wow. Wow mah kalau kita nutup hidung itu wow, itu bau. Ada siapa namanya? Nanti mang cepot traktir lah namanya yang panjang apa yang pendek terserah saja kamu maunya yang panjang yang pendek uh, yang pendek aja dah yang pendek <Namu> yang pendeknya yang dari ibu dari bapak nggak apa-apa dari dari ibu juga nggak apa-apa <Namu> ibunya ibu asli ibu palsu <Namu> ibu tiri maksudnya ibu palsu apa ibu tiri Ibu Tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Oh, ibu, ibu ibu asli apa ibu tiri gitu? Iya, ibu tiri lah. Ibu tirinya yang di Bogor, yang di Cianjur. Banyak banget si ibu tirinya. Gila lu mah. Siapa nama kamu? Siapa? Jawab. Eh, awalnya dek. Akhirannya, I Denny nah betul salah wah betul di ibu kota ngobrol sama anak-anak pun berasa ngobrol sama preman ditanya nama aja sulit siapa namanya du tidak tidak tidak tidak di bisa jadi bisa jadi bisa jadi Dewi ah. Dewi ma oh kamu cowok insyaallah. aduh sekarang banyak cowok insya Allah Di mana itu, <laughs> sekarang banyak cowok insya Allah nama-nama siapa nama awalannya dek akhirannya i ya siapa entong <coughs> Waduh, awalannya D, akhirannya I, dibaca entong. Wah hebat, Ejaan Jakarta beda sama di Bandung. 2015 masih ada nama anak entong. Wah bapaknya lebih jelek pasti nih. Anaknya jelek, bapaknya lebih jelek. Bapaknya siapa namanya? Alek. <tuh>. Waduh. Waduh Gila bapaknya Alek Oh kayaknya nurun dari ibunya jelek nih Anaknya Entong Ibunya siapa ibunya? Ibunya Sabrina Waduh Ibunya Sabrina bapaknya Alek Anaknya Entong Entong gitu loh kalau di saya itu, nama nama anak itu, bagaimana nama ibu dan bapak? Iya, Bukanku. Bukanku. iya kalau bapaknya Ipan, ibunya Cici, anaknya Panci. Tentu. Ibunya Eran, bapaknya Tatang, anaknya Rantang. Bapaknya Abas, ibunya Kokom, anaknya Ember. Kan udah diduluin sama penonton. Tentu aduh nama kamu entong hari lahir Selasa malam Jumat Selasa malam Jumat jodiak jodiak jodiak apa jodiak bintang bintang oh kemarin si Gemini cuma sekarang pindah ke Virgo Kenapa ada bintang pindah-pindah gitu? Jelek asmaranya jelek aja. <laughs> masih kecil udah ngobrolin asmara. Dari dari gemini pindah ke Birgo. Kalau masih jelek, mau pindah lagi. Kemana? Ke Tanjung Priuk. Emangnya Tanjung Priuk Jodiak? <laughs> Kontrakan itu kali Eh, adek udah sekolah belum ngapain sekolah gubernur udah ada presiden sudah ada wali kota sudah ada bupati sudah ada camat sudah banyak ngapain sekolah sekolah itu kan biar pinter bukannya buat jadi pejabat tapi biar pinter biar jadi sarjana eh. Sarjana juga diaduin sama Harimau kalah Sarjana. Padahal Harimau kagak sekolah sd sd acana. Wah gila ini mah orang deh. Iya parah. Kalau nyanyi bisa ada nyanyi. Ini si Allah Coba sekarang Bangun tidur ku terus mancing Ah betul ini mau kurang ajar anak-anak ini Kalau Kang cepot nyanyi Kamu yang yang backing vokal Bangun tidur ku terus mandi Syalala Bukan syalala Kamu mandi pakai apa? Mandi pakai apa? Oh Pakai air Iya mandi pakai air pakai tanah mata itu mah Itu mandi kamu pakai apa itu yang yang yang licin yang licin yang licin Bangun tidur ku terus mandi oh yang licin pakai oli mesin Wah gila yang berbusa yang berbusa keracunan Awalannya huruf S, akhirannya huruf N. Pakai setan, pakai sab, sab pakai sableng. Kasih tahu aja, kasih tahu pakai sabun. Oh, pantesan anak saya kan mandinya pakai abu gosok. Udah, sekarang bertiga, nyanyinya bertiga. Kalau, kalau kalau berdua kan duet kalau sendiri sholok kalau bertiga purwokerto <tuh> kalau berempat purbalingga <tuh> kalau berlima mamuju <tuh> kalau berenam mamasa bertujuh bau-bau delapan bau ketiak <tuh> bertiga aja kita nyanyi bertiga kita nambah-nambah wawasan karena menurut keterangan juga dalam Al-Quran, di mana kita bertemu dengan seseorang harus jadi ilmu. Jadi jangan sampai kita bertemu sia-sia saja. Ya. Hmm, boleh kita nyanyi bertiga? Boleh, boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Ayo kawan bermain dalam lingkaran. Penantang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah itu binatang apakah itu rupa-rupa namanya entong coba suara kucing Meow meow Alek coba suara cacing cacing selama saya pakai kepala yang ini belum pernah dengar cacing ngobrol kamu jangan macam-macam kamu jangan yang sulit-sulit dong ke saya dong, iya dong jawab suara cacing cepot coba suara cacing gampang suara cacing kenapa suara cacing begitu? cacingnya lagi pacaran, lagi nyium pacarnya Waduh Tertipu saya Lanjut siap Ayo kawan bermain dalam lingkaran Binatang apakah yang ada di hutan Binatang apakah itu Binatang apakah itu Rupa-rupa namanya Entong coba suara anjing Oh anjingnya serak <gaduh> Alex suara anjing buta He hey, dengerin dengerin Anjing itu mau sehat Mau buta Anjing mau diabetes Anjing mau gagal ginjal Itu suaranya sama Kamu jangan yang macam-macam ya Jangan yang aneh-aneh ya aneh-aneh apa entong coba suara anjing ap, ap, au. wow, wow. Alex suara anjing buta waduh sama anjing sehat sama anjing buta sama beda kalau anjing sehat itu hap-hap au. kalau anjing buta hap-hap-hap au. ah gelap aduh dua kosong kita pulang saja sebelum kita jadi korban hipnotis kita harus pulang bapak apa? jajan ya, ya. saya kira sudah lupa Kau masih minta jajan mulu? Jajan. Nanti kalau ibu kamu pulang dari Arab baru kita jajan. Oh, ibunya ke Arab. Ini tugas kita nih, tugas pemerintah juga masyarakat Indonesia menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih layak buat warganya daripada ke Arab jadi babu, jadi pembantu rumah tangga ke sana. Pulang di setrika, dihukum mati lagi Kasian kan Anaknya terlantar sama suaminya Bapak Apa? Jajan, jajan, jajan, Nanti kalau ibu kamu pulang dari Arab Kita jajan Siapa? Ibu kamu Siapa? Ibu kamu Siapa? Ibu kamu Ibu kamu, ibu kamu, istri kamu kali Sorry bro, sorry bro aduh nggak enak saya sama anak saya saya mau nyaring utang dulu ke warung nih itu anak sama bapak sama gilanya itu kan anak-anak usia pendidikan itu seharusnya seharusnya disekolahkan itu mau bagaimana nasib bangsa kita kalau anak usia sekolah malah dibawa keluyuran main sama bapaknya kan anak itu bagaimana cara campur gaulnya Cara bergaulnya, hmm. kalau anak bergaul sama ustad minimal bisa ngaji. Ya. Kalau anak bergaul sama tukang dagang minimal tahu untung rugi. Ya. Kalau anak bergaul sama seniman minimal bisa nyanyi. Ya. Coba anak kamu suruh bergaul sama harimau. Bisa mengaum, kan? Bukan bisa mengaum bisa dimakan. Ah. <laughs> Sidawala suruh ke sini. Nah, kan? Iya, walaupun kita nggak sekolah, tapi yang penting kita harus sering diskusi, Betul, kan? harus sering sharing. Jadi... Iya berbagi pengalaman baca koran, koran. newspaper News Iya <laughs> saya juga lagi belajar dikit dikit bahasa Inggris, bahasa Inggris. Iya kan sebentar lagi perdagangan bebas iya. mea. mea masyarakat ekonomi ASEAN Dawalah. apa ada apa sih mengganggu saya lagi sholat tahajud sholat tahajud baru jam 4 tahajud mah malam ya malam kan takut hantu lebih baik jam segini <San> <San> kalau malam kan terasa horor banget gitu loh <San> bagus kamu bagaimana mendukung timnas untuk sepak bola saya masih pikir-pikir sekarang sholat istiharoh saya harus ikut ke timnas apa ke Manchester United bingung nih eh kalau kamu itu kemana-mana pasti kalah main bola udah saya telan udah saya teliti kenapa bisa kalah ya kan baru saja lari ngejar bola udah offset ini hidung terlalu depan nih eh. <lắng> <lắng> ya olahraga juga harus digalakan sekarang itu di Indonesia ya Iya timnas itu harus bisa masuk ke Piala Dunia iya kita bilangin ke pelatihnya dong ke pelatih timnas Joni Iskandar Haji Santoso, kan? Santoso oh sudah diganti dari dulu gak Haji Santoso bukan Joni Iskandar Joni Iskandar mau penyanyi dong -dod. oh dangdut dangdut. oh oh salah ya gini bilangin ke, ke Santoso Santoso kata cepot bilangin kalau timnas pengen maju ke piala dunia itu formasi harus dirubah 4-4-2 sudah tidak level 3-5-2 sudah tidak musim 4-3-3 sudah tidak sip, pakai apa formasinya, coba pakai formasi 10-1 10-1 gimana yang 10 ngejaga gawang yang 1, yang 1 nyegat damri yamin itu <laughs> ya cepot nih ngelawan Arab sepak bola melawan kesebelasan Arab 200-0 ah, ah, kalah, kalah? Oh, menang gampang kalau ngelawan Arab caranya gampang bolanya jangan dari panitia kita bikin sendiri dari kulit anjing pas mau ditangkap kiper Arab bilangin itu kulit anjing Nggak akan ditangkap, haram gol. Haram gol. iya Itu. Pemain Arab utang 200 kosong. Sampai pada nangis pulang semua. Kipernya siapa namanya? Kipernya namanya si baik kirinya si Jahok. Bekanannya dari Roja Sasa Shok. Gelandang tengah, Doto Agopako. Striker kalau mana wahala ayah, latihnya sudah kalau ladim. Kang Cepot pernah itu uh, kenal sama orang Arab? Ya pernah dong. Pernah ke Arab, dua tahun saya di Arab. Kerja? Oh bukan kerja, kesasar. Kesasar gimana? Saya itu kan di Bandung lagi main layangan layangan putus talinya saya kejar sambil tengadah eh nunduk-nunduk di Madinah wah pengalamannya luar biasa tapi waduh udah wala pas mau pulang saya bingung gak punya gak punya ongkos gak punya duit saya itu mereret saya ke masjid eh kata panitia harus campur bahasa Sunda identitas iya saya melirik ke masjid iya mereret sunnahnya itu melirik ke masjid ada karpet wah saya jual buat ongkos nih wah pas lagi saya beresin karpetnya eh DKM nya dari belakang hei cepot orang-orang Arab kenal ke cepot wah pak aku kenal saya Pak, saya pernah nonton wayang golek katanya, streaming kamu mau nyuri karpet ya? Tidak Pak, saya mau subuh. Masa subuh jam 3 sore? Ya kan saya baru bangun. Kan kesiangan jam berapapun boleh. Ah, kalau kamu mau subuh, berapa rakaat salat subuh? Oh, berapa ya lupa lagi saya. Saya kan udah 6 tahun gak subuh lupa saya nih. Subuh itu 6 rakaat. Wah, di saya dipukul. Ceker. Oh bu bukan 6 rakaat Pak. 8 rakaat Pak. Oh dipukul lagi cikir salah atau masa nama rokaat delapan rokaat, dua rokaat, dua. Gue aja yang 8 dipukul, apalagi lu yang dua. Ah, kacau kamu Kalau pernah ke Arab, jawab teka-teki saya, coba. Apa bedanya onta sama kangkung? Gampang, onta itu di Arab, kangkung di Urab apa persamaannya ontak dan kangkung Tuhan sama Allah. sama ciptaan Allah Subhanahu Ta'ala ini mah teka-teki nggak usah bawa Allah oh iya ya samanya ontak dan kangkung waduh nyerah dah nyerah dah samanya ontak dan kangkung sama-sama tidak pernah numpak baswe <tik> oh jauh ini jawabannya <tik> nih kalau teka-teki yang berwawasan negara apa yang paling panjang namanya? Uh, Malaysia? salah uh, Filipina? salah negara apa? negara Brunei darussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tip> <tip> <tip> <tip> <tip> wah gila lo mah makanya orang itu walaupun bodoh jangan mau dibodohin harus calahkan, harus pinter tapi pinternya jangan pintar kabalinger jangan minter buat minteran orang lain tapi harus membawa orang bodoh jadi pintar, orang tidak tahu jadi tahu orang tidak mengerti jadi mengerti begitu orang pintar namanya coba negara yang paling sedikit penduduknya India salah Brunei salah Singapura salah negara apa Italia kenapa berdua si Ita sama si Lia wah gila Negara paling komplit, ah, salah dong. Ah, Amerika salah, Jepang Jepang, Jepang Jepang salah. Apa Swedia? Kenapa Swedia bakso tahu, Swedia soto, Swedia es campur, dan Swedia payung sebelum hujan? Iya, eh, kita itu wawasan itu harus wah, harus jauh. Eh, iya, negara apa yang paling panjang namanya? Brunei Darussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah. Itu mah udah gua tadi udah Negara apa yang paling panjang? Yang paling panjang negara Filipina Panduwinata Bruri Marantika ah. <laughs> Iya <tunit Bahaya> yeah. Jangan macam-macam makanya loh Sekarang itu kan uh, ilmu IPS Sekarang ilmu matematika, matematika. Dua harimau ditambah tiga kelinci sama dengan 2 harimau tambah 3 kelinci sama dengan 5 salah. Berapa? Sama dengan 2 harimau. Kenapa? Kelincinya dimakan sama harimau. 2 harimau tambah 4 kelinci, 2 harimau. Kenapa? Karena kelincinya dimakan. Salah. Yang benar 6. Kenapa? Karena harimaunya lagi puasa. Wah, lu mah ngajak gelut cing ya, aing. nggak sah, enggak sah. Nggak saya itu teh Sekarang pelajaran IPA Biologi Hewan yang memakan daging Disebut karnivora Hewan yang menyusui Disebut mamalia Hewan pemakan Rumput disebut herbivora e, Sapi gila disebut Hewan Buka he ya, bukan sapi gila termasuk hewan yang membahayakan bisa ngamuk, ya? bisa ngamuk itu itu IPS sekarang uh, IP itu itu IPA sekarang IPS geografi Indonesia terletak di uh, dihapit oleh dua samudra dan dua ah, benua Asia dan Australia salah eh benar. Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua Asia dan Australia salah. Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua, dua benua salah. Dua apa? Dua samudra dan dua-duanya dalam sekali. Wah gila Ya makanya harus cerdas. Iya sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Budi jatuh dari pohon jambu Kepalanya kena batu Hingga keluar Keluar darah Salah Keluar nanah. Salah Keluar otak-otaknya Salah Eh Keluar apa Hingga Keluarganya membawa Budi ke rumah sakit <San> <San> Jangan macam-macam lo nggak dua wawasan itu namanya Wah hebat Oh siapa dulu dong Pelajaran bahasa Inggris boleh, bahasa Inggrisnya uh, buku book, bahasa Inggrisnya biru blue, buku biru blue book, buku biru kecebur sumur blue book blue book blue jangan macam-macam. Jam satu one o'clock, jam 2 two o'clock, jam rusak servis aja. Satu minggu, week. Dua minggu, week week. Satu minggu setengah, week week. Itu bahasa Inggris. Itu bahasa Cina, boleh, boleh. 50 puluh, gochap. 500. Gope. 5000. Goceng. 50000. Goban. 5 miliar go go 4 juta go, goblok terlalu banyak itu mah. Yang ada aja uangnya. Lu ngomong-ngomong miliar-miliar pulsa minta. Oh. Ngomong miliar-miliar miliar. Eh uh, peci udah dekil yang ada aja duitnya padahal kagak tau <laughs> sekarang coba karena kan hidup juga harus berkesenian Kang Cepot bisa berkesenian apa saja nyanyi saya bisa nyanyi dangdut oh jangan ditanya pop Indonesia jangan ditanya rock and roll jangan ditanya kenapa jangan ditanya kagak bisa itu <tuh> Kalau kamu pengen tahu, panggil saya Pasha. Kamu MC, saya penyanyi. Baiklah, para haridin hadirin, para dahirin, hadirin, rahidin hadirin, ha di di rin, rin. hadirin, lumah jauh Duh. hadirin baiklah para hadirin nah itu baru benar awas nyium satu kali lagi ngesun satu kali lagi saya laporkan ke KPK kenapa dilaporkan bagaimana kalau saya hamil belum di KB Cuh. masa cowok sama cowok bisa hamil uh, uh panggil, gua Pasar baiklah, para hadirin yang berbahaya bahagia kita tampilkan artis yang sudah terkena dunia dan akhirat, mati dong dunia saja akhirat belum oh iya iya iya, iya. inilah dia, sambut Pasar Minggu, Pasar itu mah, me... Pasar itu mah, me... Pasar weh itu pasar eh artis kok gede ngambeknya daripada honornya kita samut yang meriah inilah pasar ungu kenapa nangis pasar kenapa Pasa nangis ungu jauh-jauh datang kesini gak ada yang tepuk tanganin satu orang pun oh pengen ditepuk tanganin baiklah tepuk tangan yang meriah buat pasang umo oh, oh. udah tepuk tangan semua bukan masalah tepuk tangan lagunya lupa lagi jangan malu-maluin tiket sudah terjual habis masa kamu tidak nyanyi nyanyilah Oke Oke apa itu oke okay? cicak agak gede toke itu <Brief> <junly drag -etaharing> <magic> toke itu belanja ke toke toko he <porque> Toko itu kan yang sebungkus, dua bungkus, sebatang, dua batang... Rokok! Rokok itu kan... Helm! Belum! Tolong musiknya jangan terlalu tinggi. Biasa dari sol, karena saya lagi serap. Da dari soal pindahin. Jangan dari shol Ke Idgom bila guna. Andai ku tahu... Kapan tiba ajalku Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku Aku takut Kering di badan tak... Nah ini musisi kenapa sih macam-macam? Gue jadi salah malu dong Ini kan galeri Indonesia kaya Harus bener salah. Ah, Lu malu-maluin aja Aku takut Kepada beta Aduh Makanya nyanyi itu yang bisa, bisa aja. Jangan maksain hal yang tidak bisa Dangdut aja deh jangan gengsi-gengsi. Waduh, kalau dangdut bisa keriting nih gua nih. <tuk> jangan sok munafik, dangdut juga kan kebudayaan Indonesia asli. Iya, sak lagu dangdut joget sampai pagi. Joget sampai pagi, panggil Roma Irama, Roma Irama. <tuk> Inilah dia, Bang Haji Roma Irama. Pak Haji, sakit perut yang betul Pak Haji, yang betul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hadirin yang masih di dalam dan hadir out yang masih di luar hadirin di dalam, hadir out di luar oh betul, betul, betul Pak Haji betul, betul, betul, betul. Pak Haji ini kok ngomongnya gitu banget sih e, Romah itu romantis, romantis Beda sama lu. lu makan kalau pengen makan Mama mama mama Gorengin telur rumah Papa lapar nih Roma beda Roma itu romantis Rika Rika Tolong nyeplok endok Rika. Papa Kelaparan. Jawab sama Marika. Tata. Telurnya juga pecah-pecah, Papa. Kedudukin si Papa. Roma pergi ke Warteg. Terlalu. Roma itu kan perjuangannya luar biasa. Sekarang jadi Raja Dangdut. Dulu itu dia tuh naik turbes. Kenaik turbes jurusan Bandung, Jakarta sebelum ada cipularang, iya, cuma kakak kepake Kenapa? orang lain kan Jakarta, Jakarta, Jakarta Bu, Jakarta, Bu, bukan, terus kalau Roma Jakarta Jakarta? Bu, mau ke Jakarta? Bukan Terus dari Bandung mau ke Jakarta lewat puncak di canjur ada yang mau turun naik kiri naik sebir menurut firman Allah subhanahu wa ta'ala kola kiri ya bisa juga berhenti di bogor ah, kata roma kepada penumpangnya malu malu kucing terlewat nyanyi kagak ini teh iya lupa lupa lupa lupa apa lagunya uh, joget sampai pagi yang gimana ayo ayo joget sampai pagi ayo ayo joget sampai pagi udah kalau nyentuhin jangan lebih enak dari artisnya kalem aja joget sampai pagi bersama ngajir romay Irama ayo ayo ayo joget sampai Hai. pagi kenapa ini ketinggalan ini? Kenapa? Ayo, ayo, ayo joget sampai pagi Ayo, ayo joget sampai pagi Ayo, ayo, ayo joget sampai pagi Lu paginya berapa sih? Ayonya berapa? Ayonya dua kali oh, Pantes saya tiga kali, Pantas tekor Dua kali, ayo, ayo no, Ayo, ayo joget sampai pagi Dua kali, iya Ayo, ayo Dua kali ya Ayo, ayo joget sampai pagi Swear, swear, swear Udah dua kali Ayo, ayo joget sampai pagi Udah ayonya sekali aja Ayo joget sampai pagi ayo joget sampai pagi dah jangan pakai ayo joget sampai pagi joget sampai pagi dengerin gua mah ayonya kebanyakan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 Kacau, kacau ini kacau kacau. Ya makanya dari itu pasrahkan suatu perkara kepada yang ahlinya. Kalau mengurus tentang budaya dan edukasi itu ke jarum Pondesian, ke galeri Indonesia Kaya. Kalau nyanyi harusku penyanyi juga kita tampilkan saja sambut saja artis kita pada uh, sore hari ini Inul Daratista oke selamat sore semuanya apa kabar Awas ya, jangan ada yang mengungkit perasaan Inul Kenapa, no? Mas Adam gak ikut Selingkuh sama Titin <tuk> <tuk> eh, Buat masyarakat semuanya yang hadir di tempat ini Inul akan menggoyang Jakarta Tolong ya, berpegangan semuanya ya Tolong dibantu ya Tolong dibantu ya Ini uh, I.O ya? Iya, I.O saya Oh, ini calo ya? Bukan ya. Emang muka gue muka calo gitu Oke okay, goyang domret buat semuanya Sorry ya <laughs> Inul mantatin semuanya Karena kan Inul yang dijual bukan wajah, bukan suara Pantat <laughs> Goyang domret oh, Goyang domret Waduh Celaka nih gua Gak bisa balik nih Paha jadi tiga Waduh Celana jadi sesek ini Dawa lama cuek aja lihat tuh Gara-gara -gara peci tuh Goyang roh hai Ay, ayaang Astagbir lohalaimu ah ya Allah keindahan adalah suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri tandanya kita mensyukuri kenikmatan itu nol sekali lagi aja nol Wah Saya kira kamu kagak sedep Ternyata sedap juga. Goyang karawan. Tetap diserang, goyang kiri, goyang kanan. Ayo kiri, ayo kanan, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Inul kenapa inul? Di B... Pinggir jalan sini ada bengkel las listrik enggak ya? Emang kenapa? <tuh> Pantat aku copot. <tuh> Makanya jangan berlebihan. Agama tidak suka kepada hal yang berlebihan. Terlalu depan jangan, terlalu belakang jangan. Yang tengah-tengah saja. Itu inul bukan e, dola? Bukan, itu ceijah. Oh, saya kira inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh malah ketawa bukannya ngejawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak bapak ibu ibu Alhamdulillah Alhamdulillah A'a ikut bersuka cita atas terselenggaranya acara ini Dan A'a hanya ingin menyanyikan satu buah lagu religi Dengan judul lagu Buka Dikit John bukan Itu bukan religi Astagfirullahaladzim A'a lupa Maaf A'a juga manusia Punya rasa, punya hati AA juga sinden jai pongan. Ya AA ingin menyanyikan sebuah lagu Tomboati. Ah. Tapi semua yang hadir di sini silahkan jadi backing vocal. Oh, gimana, ah. Dipimpin sama Kang Dawala ya. Rera tapi... rera rera rera. Re, tandanya kita bersatu, tandanya kita bersama, tandanya kita. Uh bersatu dalam kemerdekaan ini ya begitu bapak-bapak ibu-ibu bapak, ya, ya jadi backing vokal ya silakan Kang Dawala dipimpin sok atuh geura Baik, A ah. semuanya boleh ikut Arera ah, Assalamualaikum <SILENCIO> Aduh, mudah-mudahan saja dari lawakan dari bodoran pojok si cepot ini ada guna dan manfaatnya walaupun hanya berbentuk banyolan ya. Dari pojok si cepot mohon maaf. Terima kasih kepada jarum foundation juga kepada galeri Indonesia Kaya. Mudah-mudahan lain waktu bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <SILENCIO> Pikiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia.